Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Lindong menatap sosok iblis itu, yang perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam aura iblis. Namun, ketika dia merasakan aura iblis yang menakutkan melonjak dari tubuh yang terakhir, kedua muridnya mengeras. Bolehkah aku tahu kursi Raja Penjara Iblis mana kamu? Tanya Lindong dengan suara lemah. Sangat mungkin bahwa hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk memegang gelar Raja Kursi di Penjara Iblis. Namun. Lindong tidak tahu posisi yang tepat dipegang oleh orang yang berdiri di depannya. Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang penjara iblisku. Selama bertahun-tahun, mereka pasti telah menciptakan keributan di dunia luar. Haha, menurut perkiraan aku, ini soal waktu. Sosok iblis itu sedikit terkejut setelah dia mendengar kata-kata Lindong. Segera, ia melanjutkan. Raja ini berada di peringkat ke-9 di penjara iblis. Raja Kursi ke-9 ya, Lindong tidak mengungkapkan kejutan apapun di matanya. Meskipun orang ini memiliki aura iblis yang menakutkan. Pada puncaknya, dia kemungkinan besar sekuat Raja Kursi Ketujuh. Selain itu, dari kelihatannya, sepertinya dia telah menderita cedera yang sangat parah dan belum membuat pemulihan sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan Lindong, Kekuatan Raja Kursi ke-9 saat ini hampir tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Sebenarnya, dia lebih rendah dari Raja Kursi ke-7, yang pernah bertarung dengan Lindong sebelumnya. Kamu harus menjadi orang yang memimpin invasi Sekte Desolate besar saat itu. Apakah aku benar? Setelah mendengar ini, Raja Kursi ke-9 tersenyum sebelum dia berkata, Sekte desolate hebat memang dihancurkan oleh aku. Selain itu, pemilik simbol leluhur melahap yang sebelumnya juga dibunuh oleh aku. Petik 2 Mengaung Setelah dia berbicara, berdiri di puncak gunung, pelindung itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan keras. Segera, gelombang energi liar dan keras menyapu ke depan, sebelum dia benar-benar menyerbu langsung ke kursi Raja ke-9. Sementara itu, Omannya berisi kebencian yang muncul selama beberapa milenium. Ketika Jiang Jiangsu melihat ini, dia dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dan mencoba menghentikannya. Lagi pula, bagaimana mungkin yang terakhir menjadi tandingan Raja Kursi ke-9 dengan kekuatannya saat ini? Sepertinya aku merindukan seseorang, namun, sepertinya dia saat ini mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja kursi ke 9 melirik pelindung itu dengan acuh tak acuh. Tepat. Ekspresi ganas dengan cepat naik di matanya ketika dia berkata. Namun, sekte kesedihan besarmu memang cukup mampu. Meskipun sekte kamu pada akhirnya dihancurkan oleh raja ini, sekte kamu membunuh semua bawahan aku dan bajingan tua itu bahkan mempertaruhkan nyawanya dan menyegel aku di bawah tanah. Petik dua. Lindung terkekeh dan berkata. Sepertinya kamu secara bertahap membebaskan diri dari segel itu Lagi pula Kamu membiarkan aura iblis merembes keluar untuk memperingatkan penjara iblis Dan memberi tahu mereka di mana tepatnya kamu berada Apa aku benar? Petik 2 Murid-murid Denin Sid King menyusut Segera Dia tertawa dengan acuh tak acuh Sayangnya Kamu adalah orang yang kurang beruntung Semburan ejekan melintas di mata Lindong Kemungkinan Raja Kursi ke-9 tidak pernah berpikir bahwa aura iblisnya akan sepenuhnya dimurnikan oleh Yin, Yin bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Lebih jauh lagi, dia sekarang telah memasuki dunia ini dan menekan aura iblis di dalam, mencegahnya membuat pemulihan total. Gadis sialan itu, ekspresi brutal tiba-tiba muncul di mata Raja Kursi ke-9. Kemudian, dia melotot ke arah gadis kecil itu, yang berdiri di puncak gunung. Ekspresi ganasnya membuatnya ketakutan, karena dia segera bersembunyi di balik Jiang Sui. Kemudian, dia hanya memperlihatkan satu mata hitam besar, sebelum dia diam-diam mengintip Raja Kursi ke-9. Dari kelihatannya, kamu belum pulih dari cedera, ini sepertinya kesempatan baik bagi aku. Petik 2, Lin Dong menatap Raja Kursi ke-9 sambil tersenyum, sementara itu. Keinginan membunuh yang kaya mengalir dengan mata hitamnya yang gelap. Lagi pula, dia jelas tahu seberapa kuat penjara iblis itu dan raja-raja kursi ini semua memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat merepotkan jika dia bertemu dengan salah satu raja kursi. Namun, raja kursi ke-9 adalah pengecualian. Dia telah disegel selama ribuan tahun oleh pemilik simbol leluhur melahap sebelumnya dan belum sepenuhnya pulih kekuatannya. Oleh karena itu, jika Lindong bisa menghabisi Raja Kursi ke-9 hari ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi penjara iblis. Kamu ingin membunuh Raja ini? Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Raja Kursi ke-9 tertawa terbahak-bahak dengan suara keras, meskipun ia telah mendeteksi dua simbol leluhur di dalam tubuh Lindong, yang terakhir belum maju ke tahap reinkarnasi. Selain itu, Meskipun Raja Kursi ke-9 belum membuat pemulihan lengkap, bahkan seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak dapat berharap untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, semakin sedikit yang perlu dikatakan tentang Lindong. Lindong tetap tanpa emosi. Sementara itu, kekuatan Yuan mengerikan diisi dengan niat membunuh kaya menyapu ke depan. Lagi pula, dia tahu status yang dimiliki Raja Kursi di penjara iblis. Jika Raja Kursi ke-9 diizinkan untuk melarikan diri, dia pasti akan menjadi ancaman serius di masa depan. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi, Lindong harus membunuhnya hari ini. Bang, namun, sementara niat membunuh mengalir di mata Lindong, niat membunuh juga muncul di mata Raja Kursi ke-9. Kemudian, dia tiba-tiba menginjak kakinya sebelum aura iblis mulai keluar dari bawah tanah. Akhirnya. Mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah tanah sebelum mereka menuju Lindung dengan kejam. Kamu adalah Raja Kursi Iblis kesembilan yang Maha Kuasa. Mengapa kamu menggunakan bawahan kamu sebagai umpan meriam? Petik 2. Lindong tertawa kecil ketika melihat ini. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum lubang hitam besar sepuluh ribu kaki muncul. Setelah itu, devouring Power melonjak dan benar-benar melahap mayat-mayat iblis itu. Bang, Denin Sid King menyeringai. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menumpuk. Akhirnya, tubuh mereka terkikis sebelum mereka berubah menjadi pedang tulang hitam besar. Sementara itu, aura iblis jahat terus melonjak darinya. Raja Kursi ke-9 memegang pedang tulang hitam itu di tangannya. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di atas lindung dengan cara seperti hantu. Setelah itu, pedang tulangnya disertai oleh aura iblis jahat saat menembus melalui ruang dan dengan kejam menusuk ke bagian atas kepala lindong. Swash! Namun, saat pedang tulang hendak mengenai lindong, petir tiba-tiba jatuh ke bawah. Akhirnya, pedang itu menghantam pedang tulang itu dengan keras. Segera, percikan api terbang sebelum ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Devil Course Lightning Ketika Raja Kursi ke-9 melihat bahwa serangannya diblokir, dia tidak panik. Sebaliknya, dia terkekeh sebelum pedang tulang di tangannya segera meledak dan berubah menjadi puluhan kilatan cahaya hitam. Akhirnya, mereka dengan marah pergi ke Lindong. Cahaya kilat itu dipenuhi dengan kejahatan tak berujung dan bahkan ada bau menjijikkan yang dipancarkan dari mereka. Bahkan... Kemungkinan bahkan ahli tahap reinkarnasi akan terkikis dan terluka serius jika dia melakukan kontak dengan mereka. Enyahlah. Namun, melawan sinar petir jahat itu, Lindong tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangannya di depan simbol berbentuk petir kuno. Perlahan-lahan muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke depan dan secara langsung menghancurkan cahaya kilat iblis itu. Bang-bang-bang. Kekuatan petir murni dan kuat mengamuk sebelum mereka mengamuk. Ternyata mereka sama sekali tidak takut kilat iblis jahat itu bersinar. Di mana-mana kekuatan petir menyebar. Sinar petir iblis itu seperti salju yang terpapar ke matahari yang panas. Saat mereka menghilang sepenuhnya. Sementara itu, mata raja kursi ke-9 sedikit tenggelam. Setelah ia melihat bahwa kilatan iblisnya benar-benar tidak efektif. Setelah semua... Lindong memiliki dua simbol leluhur dan kekuatan simbol-simbol itu sangat efektif terhadap aura iblisnya. Lindong benar-benar mengabaikannya. Dia menguatkan perhatiannya sebelum seluruh lengannya sekali lagi berubah menjadi bentuk cair. Setelah itu, ia dengan cepat mengumpulkan kekuatan dari dua simbol leluhurnya yang agung. Bang, lengannya. Yang tampak seolah-olah ada simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam mendesing ke depan sebelum itu dengan kasar menabrak Raja Kursi ke-9. Ekspresi Raja Kursi ke-9 berubah dengan lembut ketika dia melihat lengan lindung yang dicairkan. Setelah itu, segel tangannya dengan cepat berubah, sebelum cahaya iblis mulai berkumpul di tubuhnya. Selanjutnya, armor iblis yang tampak menakutkan muncul dengan sendirinya. Ledakan, serangan telapak tangan lindung, yang berisi kekuatan dua simbol leluhur yang hebat. Hancur keras terhadap baju besi iblis dari Raja Kursi ke-9. Segera, suara rendah dan dalam muncul. Namun, serangan kuat itu, yang bisa langsung membunuh Raja Yimo, hanya meninggalkan goresan samar pada armor iblis itu. Iblis Kaisar Armor, ketika Lindung merasakan kekuatan resistif yang dipantulkan melalui lengannya dan melihat baju besi menakutkan yang tampak akrab di tubuh Raja Kursi ke-9. Dia tertawa. Sepertinya kamu bocah yang berpengetahuan luas. Raja Kursi ke-9 tertawa dingin. Lindong mengerutkan kening. Dia sudah mengalami secara langsung betapa kuatnya Iblis Kaisar Armor setelah dia bertarung dengan Raja Kursi ketujuh. 7 Lagi pula, barang itu dihadiahkan kepada mereka oleh Kaisar Rimo. Selain itu, alasan mengapa orang-orang itu sangat sulit untuk dibunuh adalah karena mereka dilindungi oleh item ini. Dengan Iblis Kaisar Armor melindunginya. Mata Raja Kursi ke-9 sekali lagi berubah brutal. Setelah itu, dengan sejumlah besar aura iblis di tangannya, dia dibebankan dengan kejam ke arah Lindong. Pada saat ini, yang terakhir juga benar-benar melepaskan energi mental dan kekuatan yuannya. Bersama-sama dengan kekuatan dari dua simbol leluhurnya yang hebat, ternyata Raja Kursi ke-9 itu sebenarnya tidak dapat memperoleh keunggulan. Biasanya, Lindong paling tidak bisa menandingi seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Raja Kursi Ketujuh yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi dan memiliki armor kaisar iblis, dia pasti akan mengalami kerugian. Namun, Raja Kursi ke-9 di depannya belum pulih dari cedera. Selain itu, kekuatannya yang sebenarnya kurang dibandingkan dengan Raja Kursi Ketujuh. Ini adalah alasan mengapa Lindung bisa bertarung dengan dia. Dua sosok bersinar bersiul di langit. Setiap kali mereka bentrok, ruang di sekitarnya akan menjadi sangat terdistorsi. Sementara itu, aura iblis mengerikan dan Yuan Power berbenturan. Dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Jiang Su'e menatap dengan sungguh-sungguh pada pertarungan di langit. Sementara dia diam-diam bersuka cita. Untungnya. Lindong telah tiba tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan Raja Kursi ke-9? Haha, anak kecil, aku akan mengakui bahwa kamu cukup kuat. Namun, kamu pada akhirnya tidak dapat menyakiti aku. Karena itu, apa yang dapat kamu lakukan jika aku menyeretnya seperti ini? Dari cara aku melihatnya, kamu harus membiarkan aku pergi dulu dan menjaga perdamaian di sini. Kita bisa menyelesaikan dendam ini di masa depan. Bagaimana menurutmu? Denin Sip King bentrok dengan Lindung sekali lagi. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan keunggulan, dia memutar matanya dan tertawa keras. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti membiarkan ancaman potensial pergi? Lindung tertawa jika dia membiarkan Raja Kursi ke-9 melarikan diri yang terakhir pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Baik-baik saja maka, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ekspresi ganas melintas di mata Raja Kursi ke-9 sebelum dia tertawa. Lindong berdiri di langit. Sementara itu, matanya sedingin es ketika dia menatap Raja Kursi ke-9. Pada saat yang sama, ada juga sinar maniak berkilauan di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya cara baginya untuk melukai serius kursi kesembilan raja adalah dengan menggunakan busur petir dan panah hitam. Namun, serangan itu mengambil korban besar baginya. Karena itu, jika serangan itu gagal membunuh kursi kesembilan raja, dia akan sakit kepala. Aku tidak peduli soal ini sekarang. Lindong adalah pria yang menentukan. Selain itu, dia memiliki keyakinan bahwa setelah dia melepaskan serangan itu, Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Raja Kursi ke-9, dia akan dapat secara serius melukai yang terakhir Pada saat itu, dia bisa menggunakan beberapa teknik lain untuk menekan yang terakhir Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong. tanpa basa-basi lagi Dia mengepalkan tangannya sebelum busur kilat muncul Kemudian, jari-jarinya menarik tali busur sementara panah hitam terbentuk dengan tenang satu-satunya hal yang bisa dia lihat sekarang adalah Raja Kursi ke-9. Sementara itu, niat membunuh melonjak jauh di dalam matanya. Dia harus membunuh iblis itu hari ini. Petik 2. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketika keinginan membunuh lindung melonjak hingga puncaknya, pelindung yang berdiri di puncak gunung tampaknya telah menyadarinya juga. Segera. Raungan terdengar, terlebih lagi. aman itu tampaknya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Ham-ham, setelah dia meraung. Lampu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam tubuh pelindung. Setelah itu, lampu-lampu itu melayang di langit. Ketika mata lindung menyapu mereka, murid-muridnya menyusut dengan lembut. Ada sosok tua di dalam cahaya tepat di depan. Sementara itu, Pria tua itu mengenakan jubah hitam dan matanya gelap seperti tinta. Dia sebenarnya adalah sesepuh yang bermata hitam, yang melewatinya simbol leluhur yang menelan saat itu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1254, Bunuh. Lindung sedikit kaget saat dia melihat sesepuh mata hitam itu di dalam cahaya. Dia secara alami mengenali yang terakhir. Saat itu. Ia memperoleh simbol leluhur yang memangsa dari yang terakhir. Selain itu, tetua itu adalah pemilik simbol leluhur melahap sebelumnya. Lebih tua, Lindong mengamati sekelilingnya. Segera, dia melihat ada sosok yang duduk di dalam setiap lampu yang tak terhitung jumlahnya, yang mengelilinginya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh banyak ahli sekte desolate besar. Selain itu... Meskipun mereka telah mati dan menghilang, mereka masih dengan keras kepala ingin melindungi sekte mereka. Dasar hantu tua bodoh, ketika Raja Kursi ke-9 melihat adegan ini, ekspresinya segera berubah. Kemudian, dia menatap dengan kejam pada tetua bermata hitam itu sebelum dia berkata, Kamu menyegelku selama beberapa milenium. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa membunuh aku begitu saja? Petik dua, Haha. Aku masih hidup bahkan setelah beberapa milenium. Namun, kamu sudah berubah menjadi debu. Menurut kamu siapa yang telah menang?" Petik 2. Tetua bermata hitam itu memandangi raja kursi kesembilan yang tertawa histeris, sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berdiri sebelum dia perlahan membungkuk ke arah Lindong. Segera, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sampingnya juga membungkuk bersama. Kami semua bersedia membantu kamu untuk membunuh iblis itu. Suara kuno menyebar di langit. Selanjutnya, cahaya-cahaya selebar 100.000 kaki meletus dari dalam tubuh mereka. Di tengah cahaya-cahaya yang merembes ke langit adalah riak reinkarnasi yang sangat kuat. Sementara itu, ada cahaya yang mengalir di dalam mata hitam legam Lindong, dan panah hitam itu juga bergetar dengan lembut. Saat riak reinkarnasi yang padat itu menyebar, Cahaya yang cemerlang benar-benar mulai menyebar ke seluruh tubuh panah. Fluktuasi yang menakutkan, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, perlahan menyebar pada saat ini. Bahkan, seluruh tempat mulai bergetar hebat. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi pada panah hitamnya, ekspresi lindung berubah juga. Ini karena dia menyadari bahwa banyak ahli dari grid desolate sek telah menganugerahkan kehendak terakhir mereka ke panah hitamnya. Selain itu, keinginan mereka sangat murni dan mereka hanya ingin menghancurkan Raja Kursi ke-9, yang telah menghancurkan sekte mereka. Aku tidak pernah berharap keinginan mereka akan begitu kuat bahkan setelah beberapa milenium. Lindong menghela nafas dengan lembut. Sementara itu, kilatan dingin es perlahan-lahan berkumpul di dalam mata hitamnya yang gelap. Akhirnya, panah hitam di tangannya mengunci ke kursi Nin King, yang ekspresinya perlahan berubah. Tetua, saat itu, kamu melewati aku simbol leluhurmu dan aku berhutang budi padamu. Hari ini, sebagai balasannya, aku akan membalaskan sekte terpencilmu. Petik dua. ekspresi lindung menjadi semakin dingin dan keras. Kemudian, ruang di belakangnya berfluktuasi sebelum kekuatan misterius merobek ruang dan tiba. Akhirnya, itu menutupi seluruh panah hitam. Segera. Warna kacau itu menyebabkan riak reinkarnasi pada panah hitam itu perlahan-lahan mundur. Itu adalah panah hitam yang tampak biasa. Namun, ketika Raja Kursi kesembilan menyadari bahwa dia dikunci oleh panah hitam itu, tubuhnya bergetar dengan lembut. Sementara itu, horor yang jarang terlihat muncul di mata hitamnya. Pada saat ini, dia telah mendeteksi aroma kematian yang sebenarnya. Aroma kematian yang kaya itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia deteksi. Bahkan ketika dia menghadapi serangan balik sekarat tetua bermata hitam itu, "Berat, apa kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamaku? Mengapa kita berdua tidak mundur?" Raja Kursi ke-9 mengeluarkan teriakan keras. Lindung menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, bibirnya bergerak sebelum satu kata dingin yang dingin terdengar jelas: "Bodoh." Raja kursi ke-9 tertegun. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah mengancam. Sebelum dia berkata, Berat, kamu lebih suka memilih jalan yang sulit daripada jalan keluar yang mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh aku seperti ini? Kamu benar-benar tidak tahu batasan kamu. Petik 2 Setelah tangisannya yang keras terdengar, aura iblis yang mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Iblis kaisar armor di tubuhnya mulai bergetar hebat, sebelum banyak simbol aneh muncul di iblis kaisar armornya. Sementara itu, tubuh Raja Kursi ke-9 juga mulai membengkak. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi iblis raksasa. Selain itu, aura iblisnya menembus langit dan menghapus sinar matahari. Lindong menatap Raja Kursi ke-9, yang telah mendorong aura iblis ke batas, sebelum kilatan tajam di matanya meningkat. Jari-jarinya, yang menggenggam tali busur dengan erat, mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, jejak darah merembes keluar dan menetes di sepanjang haluan. Pada saat ini, ruang di depan panah juga mulai runtuh secara bertahap. Meskipun Lindung tidak menembakkan panah itu, sepertinya seluruh tempat tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan. Pergi, Lindung bergumam di dalam hatinya. Segera setelah itu, jari-jarinya, yang terikat erat pada tali busur. Akhirnya dilepaskan bersama dengan jejak darah. Swash. Suara tajam yang tak tertandingi bergema di langit. Saat panah hitam itu merobek ruang kosong seperti naga hitam. Dalam napas yang sama. Sudah di depan Raja Kursi ke-9. Mengaung. Raungan rendah meletus dari tenggorokan Raja Kursi ke-9. Setelah itu. Aura iblis yang kuat melonjak sebelum mereka berubah menjadi beberapa gerbang iblis yang tampak menakutkan di depannya. Bang-bang-bang, namun, pertahanan yang perkasa itu mudah dihancurkan oleh sinar cahaya hitam itu. Dalam beberapa napas, aura iblis mengerikan telah runtuh. Setelah itu, bahkan sebelum Raja Kursi ke-9 bisa bergerak lagi, panah hitam itu dengan kejam mengenai tubuhnya di depan matanya yang menyipit. Dentang, samar-samar. Sepertinya suara logam dipancarkan. Setelah itu, banyak garis retak muncul di armor kaisar iblisnya. Akhirnya, panah hitam itu tanpa ampun menembus iblis kaisar armor sebelum menembus tubuh Raja Kursi ke-9. Bang, Raja Kursi ke-9 terbang sepuluh ribu kaki ke belakang. Sementara itu, iblis kaisar armor di tubuhnya terus-menerus retak. Sementara tangisan kekafiran yang tajam dan menyedihkan meletus dari mulutnya. Raja kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tanah. Sementara itu, tubuhnya basah oleh darah hitam. Kemudian, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap armor iblis kaisar yang hancur. Sementara itu, masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di masa lalu, tetua bermata hitam itu melemparkan semua yang dia miliki. Tetapi dia gagal untuk menghancurkan baju besi ini. Namun, sampai sekarang... Itu rusak oleh satu panah dari Lindong. Armor iblis kaisarnya, yang dianugerahkan oleh kaisar mulia mereka, benar-benar rusak. Bagaimana ini mungkin, Raja Kursi ke-9 bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, matanya menjadi brutal. Namun, dia baru saja menggerakkan tubuhnya, sebelum dia kemudian memancarkan pekikan sengsara yang tajam. Segera. Seseorang melihat sinar cahaya yang tak terhitung meletus dari dalam tubuhnya. Bang-bang-bang, setelah lampu-lampu itu meletus, petir tampaknya akan meledak di dalam tubuh Raja Kursi ke-9. Namun, bahkan sebelum suara gemuruh itu terdengar, ekspresinya menjadi semakin pucat sementara auranya melemah dengan cepat. Ledakan Setelah ledakan hebat itu, tubuh Raja Kursi ke-9 benar-benar hancur berantakan. Saat ini, Darah iblis berceceran di seluruh tanah, menyebabkan tanah menjadi lengket dan menjijikkan. Darah iblis menutupi tanah. Sementara itu, samar-samar mungkin untuk menemukan cahaya iblis yang mencoba untuk menembus ke tanah. Seperti yang aku katakan, aku harus membunuhmu hari ini. Suara acuh -ta Acuh lindung terdengar pada saat ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum cahaya putih hangat tiba-tiba meletus. Kemudian. Itu berubah menjadi penghalang cahaya dan menyelimuti cahaya hitam yang lemah itu. Sizzle-sizzle, setelah cahaya hitam itu diselimuti oleh cahaya putih itu, kabut putih langsung naik dari dalam cahaya hitam itu. Kemudian, pekikan sengsara yang tajam dengan cepat mengikuti. Cahaya putih itu perlahan menyusut. Kemudian, itu mungkin untuk melihat sosok iblis seukuran telapak tangan mengambang di dalam. Itu adalah Raja Kursi ke-9. Namun, yang terakhir tidak lagi tampak dominan dan menakutkan seperti sebelumnya. Lindung menatap Raja Kursi ke-9, yang sedang terbungkus dalam cahaya putih, sebelum dia tanpa sadar mendesah. Kekuatan hidup Yimo ini benar-benar luar biasa, bahkan, yang terakhir masih bisa bertahan bahkan setelah serangan yang sangat menakutkan itu. Selain itu, meskipun yang terakhir terluka parah dan bahkan tubuh iblisnya dihancurkan, jika dia melarikan diri, kemungkinan dia akan pulih secara bertahap dalam 100 tahun. Tidak heran, bahkan delapan master kuno jarang membunuh anggota penjara iblis elit ini. Ini karena semua imo ini seperti kecoa yang keras kepala. Sampai sekarang, Raja Kursi ke-9 akhirnya jatuh ke tangannya, hanya karena dia menggunakan wasiat yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Desolate Hebat. Dengan menghabisimu di sini. Kemungkinan itu akan mengurangi beban kita selama Perang Dunia Besar berikutnya. Lindong tersenyum tipis ke arah Raja Kursi ke-9, yang terbungkus dalam cahaya putih itu. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya. Akhirnya, simbol leluhur Thunderbolt dan simbol leluhur melahap muncul di telapak tangannya. Dua simbol leluhur yang agung berdiri di kiri dan kanannya, dan secara kebetulan terjepit Raja Kursi ke-9. Itu cukup. Lindong merenung sejenak setelah melihat barisan ini. Setelah itu, dia memanggil grid desolate tablet, kemudian melayang di atas kursi raja kesembilan. Segera setelah itu, dia mengeluarkan misterius divine palace dan meletakkannya di bawahnya. "Kamu, kamu ketika raja kursi kesembilan melihat adegan ini, ekspresinya akhirnya berubah secara drastis." Keempat objek ilahi besar ini sangat efektif melawan Yimu. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kekuatan hidup yang kuat, dia masih merasa sangat tidak nyaman pada saat ini. Namun, Lindong benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, dia sekali lagi mengepalkan tangannya sebelum batu leluhur muncul. Akhirnya, itu menembus ke cahaya putih itu. Lima objek ilahi yang besar memancarkan cahaya redup. Setelah itu, mereka secara bertahap terhubung satu sama lain, sebelum cahaya putih itu mulai menyusut perlahan. Ah, tidak, cahaya putih itu menjadi semakin kecil. Sementara itu, Raja Kursi ke yang terjepit di dalam juga menjadi semakin kecil. Pada saat yang sama, pekikannya yang tajam dan menyedihkan terus terdengar. Karena dia dimurnikan oleh lima objek ilahi yang besar ini, dia pasti akan mati terlepas dari kekuatannya yang mengerikan. Namun demikian, Lindung mengabaikan tangisan, menyedihkan raja kursi ke-9 dengan lembut menutup matanya. Cahaya putih itu akhirnya menyusut menjadi seukuran sebutir beras. Setelah itu, ia meledak dengan ledakan yang keras, riak yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata menyebar. Sementara itu, gelombang besar seribu kaki diaduk di tanah di bawah, dan itu adalah reruntuhan yang lengkap pada saat ini. Lindung akhirnya membuka matanya, saat dia melihat cahaya putih yang berserakan itu, senyum lega muncul di wajahnya yang pucat. Dia akhirnya membunuh Raja Kursi Iblis ke-9, itu tantangannya, Lindung mengayunkan lengan bajunya, sebelum dia menyimpan lima benda ilahi besar kembali ke tubuhnya. Para elit penjara iblis memang sangat menakutkan, meskipun dipaksa dalam keadaan seperti itu. Dia masih harus menguras energi dalam jumlah besar untuk sepenuhnya menghilangkan mereka. Elder, iblis itu telah dibunuh dan keinginan kamu harus dipenuhi. Lindung mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersinar yang mengambang di langit. Selanjutnya, dia melihat tetua bermata hitam sebelum dia berkata dengan lembut. Setiap sosok yang melayang di langit memberi lindung busur yang dalam. Sementara itu, Ekspresi senang tampaknya muncul di wajah sesepuh bermata hitam itu. Terima kasih banyak, teman muda. Aku tidak punya cara untuk membalas budi besar kamu ini. Yang bisa aku lakukan adalah mengucapkan terima kasih yang tulus. Petik 2. Melayang di langit. Tubuh sesepuh bermata hitam dan sisanya secara bertahap mulai menghilang. Tiba-tiba, beberapa titik cahaya misterius terbentuk. Kemudian... Bintik-bintik cahaya kemudian melayang ke arah Lindong. Lindung mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh titik-titik cahaya. Segera, tubuhnya bergetar lembut sebelum sukacita melonjak di matanya. Apakah ini esensi reinkarnasi? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.